Terkenal kaya apa pekerjaan suami Sandra Dewi. Sandra Dewi resmi menjadi istri Harvey Moes. Keduanya menikah di gereja katedral, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 8 bulan 11 tahun 2016. Beberapa hari mendatang Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan melangsungkan resepsi di Disneyland Tokyo, Jepang. Tak sedikit orang yang penasaran terhadap sosok Harvey Moeis. Pasalnya, untuk biaya menikah dengan Sandra Dewi, Harvey dikabarkan mengeluarkan uang miliaran rupiah. Ada yang mengatakan bahwa Harvey merupakan pengusaha tambang. Benarkah? Duh, soal pekerjaan enggak penting. Yang penting menghidupi saya, kata Sandra Dewi, saat menggelar konferensi pres di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 bulan 11 tahun 2016. Hanya saja, Sandra Dewi mengisyaratkan bahwa Harvey Moeis bukan dari kalangan dunia hiburan. Ia mengaku tak pernah menjalani hubungan dengan rekan sesama artis. Yang jelas dia, Harvey, bukan dari seleb. Soalnya dari kalangan seleb nggak pernah naksir sama saya, saya cari di luar, bukan aktor dan foto model, katanya, ini saja diajak preskon susahnya setengah mati. Aku janji cuma sekali saja ajak dia preskon karena ini kabar bahagia, ujar Sandra Dewi.